Satu tulang, dua tulang, tiga tulang, empat tulang, lima tulang, enam tulang, dan bagian pen atas atau topi atas. Khususnya di Karoseri Zal Ajo dalam bebas kilometer 20 puluh. Hey subscribe to my channel And also press this bell icon. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, 49. Dalam video kali ini, khususnya di Karosori ajo Alhamdulillah telah mendapatkan orderan kembali, yaitu pembuatan bak dangkrut. Dalam video kali ini, salah satu proses pengerjaan yang dilakukan secara kontinu oleh tim Karosori Zalajo terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe, like, and comment-nya. ini merupakan salah satu hasil orderan selanjutnya dalam proses pembuatan bak dam truk dalam video kali ini pemasangan bagian topi atas dari proses pembuatan bak dam truk oleh Umar Bakri salah satu seorang tim atau mekanik dari karseligat aja yang telah profesional dalam proses pembuatan baik proses pembuatan apa tuh bro? lantai, lantai... lantai pad. bagian atas ya. lantai pet. dalam proses pengukuran. Lanjut proses pengukuran dalam pembuatan bak dam truk yang dilakukan oleh Umar Bakri, pos pemotongan, pos pengukuran, bagian talang samping kiri. Wah, ini orang yang ahli dan profesional dalam proses pembuatan bak, bak dam truk. Ya, bro, apa cek lu, bro? Eh? Apa cek lu, bro? Tengok masuk kamera bro. So, bagi yang berminat silakan kontak persen ke nomor -65 kesepuluh tiga di koridor Ajo cabe pas kilometer 20. proses pemotongan dan proses pembersihan ini bagian pipa dan besi itu owner dari kolesterol ajo yang melakukan proses pengukuran khususnya bagian pemasangan tulang next satu dua tiga empat ya yeah. terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe like and comment ya nanti kita akan melakukan review post pemasangan kopi dari Ba Dam truk hari ini dan ini bahannya tuh Tuh, so, bagi teman-teman yang ingin berminat silahkan saja datang di Karosori Zalajo Ajo dalam bebas kilometer 20. Dalam proses pembuatan bak dam truk, bak kargo, bak mini L300 dan lain-lain. Hadap -lain. teman-teman ataupun cinta dunia otomotif ataupun dunia proses pembuatan bak dam truk silahkan di subscribe channel ini terlebih dahulu. siap selalu berjuang demi engkau dan sebuah hati Semoga sukses selalu Tinggi besar harapan kami terhadap teman-teman Atau rekan-rekan yang berada di luar sana Yang melakukan proses pembuatan mbak damtruk hari ini Kerja keras, kerja cerdas demi engkau dan sebuah hati Ya <swek> Oke, okay, ini kita Kali next. ini proses pemasangan tulang bagian depan, ditutupkan oleh proses pengelasan kamar Ini merupakan ukuran nantinya yang akan kita lakukan proses pemasangan tulang next sebagai bahan persiapan hari ini ada beberapa bagian tulang dengan ukuran yang berbeda 4,8 8,0 di setiap bagian dinding terdapat ukuran-ukuran tertentu yang berbeda dari berbagai jenis tulang-tulang tersebut yang akan dilakukan proses pemasangan dalam proses pembuatan bakdar hari ini Next, bagian tulang sebelah depan bagian depan bagian sebelah kiri yang tadi itu bagian sebelah kanan sudah proses pemasangan secara continue nanti kita akan melihat bagaimanakah proses pemasangan topi bagian atas dari proses pembuatan bak dump truk hari ini dan ini merupakan bahannya yang nantinya kita akan melakukan proses pemasangan dan ini bagian tulang bagian depan ada ukuran yang sudah tertera di bagian tulang atau besi WMP salah satunya ukurannya 56,4 juga ukuran 56,4 56 langsung itu 56 Oke okay, ready next Selanjutnya Kita akan lakukan proses pemasangan tulang Bagian sebelah kiri nanti ya Jangan lupa di subscribe channel ini Lanjut proses pemasangan tulang Bagian depan Next Bagian samping dalam proses pemasangan tulang dan ada beberapa beberapa angka yang telah tertera bagian sebelah kiri sesuai dengan ukuran masing-masing lakukan -masing. pengelasan secara kontinu juga pros pemasangan <SILENCES> juga dilakukan oleh tim Karos Ajo dalam bebas kilometer 20. <SILENCES> okay, next ini pros pemasang bagian topi. Aduh busat. <SILENCES> <SILENCES> Dan ternyata bagian topi tersebut telah terpasang yang dilakukan oleh pengelasan oleh Umar Bakri. Ya, <laughs> beda, <laughs> Aduh. Ya, Bro. Oh, hmm. mencita, lele, tadi Iya. <laughs> Aduh, oh, ya. Oke, okay, proses pemasangan top P atau pet sudah selesai. Selanjutnya proses pemasangan pengelasan tulang bagian depan sudah selesai juga dan sebelah kiri masih proses uh, pengelasan nantinya Ready Dan bagian sebelah kanan juga udah ready Oke okay. Di bagian bahan-bahan bro bahan apa bro nah, untuk pemasangan pet. pet yang kau persiapan bahan untuk pemasangan pet atau topi ya bro ya bagian depan penutup topi aduh buset tuh si bro itu pos pengukuran ataupun garis Oke okay, next Kali ini proses pemotongan dilakukan oleh Umar Baki Salah satu orang profesional Dalam proses pembuatan bak dump truck Kali ini bagian samping sebelah kanan Dalam proses pembuatan tulang Dan bagian belakang mbak Juga dalam proses pengelasan Nanti kita lihat Video lengkapnya Setelah dilakukan proses pemasangan Bagian tulang Sebelah kanan kiri, depan, dan belakang serta bagian topi atau pad kali ini proses pengelaskan ukuran yang telah ditentukan dari masing-masing tulang setelah itu dilakukan pemotongan dan dilakukan pengelasan selanjutnya secara kontinu. bagian samping kanan next dalam proses pemasangan hari ini juga hampir ready sedangkan bagian depannya sudah ready dan selesai bagian samping kiri dalam proses pemasangan juga next bagian belakang dalam proses pembuatan bak dam truk khususnya di Karawang Izal Ajo jalan bebas kilometer 200 ini bagian proses pemotongan oke okay, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana silakan dibantu subscribe like and comment di kolom komentar semoga Anda sehat selalu di mana pun ada semuanya itu finishing dalam proses pembuatan bak dan truk khususnya bagian tulang hampir selesai khususnya di Karasori Zal Ajo jalan bebas kilometer 20 yang dilakukan oleh orang yang profesional Umma Bakri pada hari ini next kita lihat dan kita hitung berapa jumlah bagian tulang sebelah kanan kiri depan dan belakang Oke okay? Next kita hitung, berapa jumlah tulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bagian tulang samping. Next bagian belakang sudah ready juga pada hari ini. 1 tulang, 2 tulang, 3 tulang lima tulang, yang tulang bagian belakang Oke. Okay. lihat bagian depan. Ya. Yeah. Satu tulang, dua tulang, tiga tulang, empat tulang, lima tulang, enam tulang dan bagian pet atas atau kopi atas khususnya di Zal Ajo jalan bebas kilometer 20. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana Yang berminat dalam pas pembuatan Bak jam truk, bak kargo, bak minil Dan saja datang di Zal Zalajo Jalan Bebas Kilometer 20 Cukup sekian dan terima kasih See you next time